Amo budoyo rahayu sagung dumadi Kal mir pedo miring shambikolo. Jumpa lagi bersama kami spiritual berkutut putih di channel The SPP TV Channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya Sebelum lanjut jangan lupa untuk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 karakter dasar seseorang bisa diketahui lewat weton Jawa yang dihitung dengan kalender Jawa. Dengan weton kita dapat mengetahui nilai atau neptunya. Selain itu, sifat perwatakan atau karakter seseorang bisa dikenali melalui wetonnya. Adapun karakter gawen atau watak bawaan sejak lahir Menurutnya tercemin dari weton yang dimiliki seseorang. Namun, untuk mengetahuinya, seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan bertemu dengan banyak orang Pastinya, setiap orang memiliki watak yang berbeda-beda Watak yang ada pada seseorang menjadi ciri khas tersendiri Yang membuat berbeda dari orang lain Ciri khas watak ini juga sering digambarkan pada sebuah film atau novel atau drama bahkan sinetron yang tayang di televisi watak atau karakter tokoh yang diperankan begitu realistis sehingga penonton pun ikut larut terbawa suasana mungkin untuk sebagian orang istilah watak sudah tak lagi untuk mereka dan mereka bisa menganalisa dengan baik karakter setiap orang Tetapi ada juga orang yang masih belum memahami apa arti watak Sehingga terkadang dalam pergaulan sehari-hari Sering muncul masalah seperti tersinggung dan antisimpatik Disebabkan kita belum mengenal watak yang sesungguhnya untuk itu, perlu sekali seseorang memahami watak orang lain dengan baik agar bisa menjalin hubungan baik pertemanan, urusan bisnis, dan lain sebagainya. weton sendiri adalah tanggal lahir seseorang yang dilihat menggunakan perhitungan Jawa kuno dan dapat digunakan untuk meramal watak, karir, cinta dan rezeki. Kamis legi adalah salah satu weton yang ada dalam primbon Jawa kuno. Weton ini memiliki neptu yang berjumlah 13 dengan Kamis 8 dan Legi 5. Dari tuntunan yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat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 Watak kamis lagi dalam Kitab Primo Jawa Kuno, kamis Legi merupakan seseorang yang memiliki sejumlah watak buruk seperti mudah tersinggung, pemarah, suka membantah, dan susah mengendalikan emosi. Hal tersebut membuat mereka dibarkan seperti pahang ora pinunjuk ing ati atau seseorang yang kuat. Hati. Selain itu, Watani juga dikenal sebagai sosok pemarah dan mudah tersinggung Sehingga buat mereka dapat dengan mudah memperoleh masalah karena watak tersebut Bahkan, mereka sering dikatakan kriwikan dan digrojokan Atau membesar-besarkan masalah di luar semua itu, weton ini juga memiliki beberapa watak Baik seperti dermawan, royal, dan suka membantu Tak hanya itu, Watan tersebut juga memiliki etos kerja yang tinggi Dan memiliki sifat pekerja keras Hal tersebut membuat mereka sangat mandiri Dan bisa melakukan berbagai hal secara sendiri tanpa tergantung pada orang lain Selain itu Orang-orang tersebut juga terkenal memiliki rasa tanggung jawab yang besar Dan sangat berkarisma Karir kami lagi. Selanjutnya untuk urusan karir Orang-orang Kamsugi akan lebih cocok Jika bekerja sendiri Dia tidak diatur-atur oleh orang lain Pasalnya Watak pemarah dan suka membantah mereka Akan menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri Oleh karena itu Membuka usaha baru atau wirausaha Merupakan salah satu contoh Jenis pekerjaan yang cocok bagi weton tersebut jangan pernah memaksa orang-orang itu untuk bekerja di tempat yang mereka tidak suka karena hal itu bisa buat mereka tidak nyaman sehingga hasil kerja juga tidak akan optimal biarkan mereka memilih sendiri jalan mana yang ingin dilalui agar apa yang dihasilkan juga bisa optimal Cinta Kamis Legi Untuk urusan cinta atau jodoh Kamis Legi akan lebih serasi jika menjalin hubungan asmara atau membangun rumah tangga bersama mereka yang lahir di weton dengan jumlah neptu 16 atau 11. Sejumlah weton dengan neptu tersebut adalah Kamis Kliwon, Jumat Legi, Rabu Pahing, Senin Pon, Sabtu Pon, Selasa Kliwon dan Rabu Wage. Memang, selain weton-weton tersebut tidak masalah bagi kami selebih, karena mereka tidak memiliki banyak pantangan dalam urusan jodoh. Namun, jika mendapatkan jodoh salah satu weton yang sudah disebutkan tadi, maka hubungan mereka akan berjalan dengan sangat baik dan lancar, serta terhindar dari pertikaian. Yang dapat menyebabkan perpisahan Uniknya lagi pasangan tersebut akan mendapatkan lebih banyak rezeki jika sudah menikah Maka dari itu urusan cinta akan mempengaruhi rezeki dari keluarga kecil mereka Rezeki Kamis Legi. Menurut primbon Jawa kuno, Kamis Laki akan dapatan rezeki yang lebih baik jika ayah atau anak pertama memiliki weton dengan neptu kurang dari 13 Jika sebaliknya, maka rezeki dari weton ini akan susah atau bahkan tergolong kecil. Akan tetapi, jangan khawatir. Karena pada usia 24 tahun Tersegi dari orang tahun tersebut Akan berada pada Titik tertingginya Namun namanya hidup Kadang di atas Kadang juga di bawah Sebab di tahun-tahun berikutnya Bersegi dari weton dengan jumlah 60 ini Perlahan mulai turun Kemudian setelah menginjak usia 48 tahun Rezeki tersebut akan naik lagi Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar Dan membagikannya ke komentar sendoro Dari penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan Itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu, sahur, dan mati, Kak Asing. Telepon,